ini nanti bawa pak sudah lihat begini nanti gambarnya disimpan sudah jadi kok dulu ini ya Kalau nanti enak pak jalan aja enak suganya tebing tinggi loh. misma baedo itu di mana